Ya'lam anna man dhanna anna dunya bi wa anha ketahui olehmu sesungguh orang yang menyangka sesungguhnya itu terlapus dengan dunia, dengan badannya dan sunyi daripada dunia dengan hatinya maka dia hanya itu tertipu orang yang enggak anggap bahawa berpikir dunianya di luar hati hanya tak tahu di luar memang nak harta di luar hanya orang minta harta tetapi berpikir hati hanya mengikat maksudnya bahwa maruru nyang kaganan pungan. Ken. Nyang kagana diru peras di luar kagai hanalah dikon. Kedali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma salu ma salu sahibid dunya kama salil Perbandingan urang memiliki dunia age urunja di hate Adakah sanggup orang berjalan di air? Bahwa bek bulut dua kakinya. Orang ngejak aduh iya. Orang helung jak aduh iya. Tapi hana bulu tetap terwagi. Iban dariannya. Orang damong lam gede parpu mendang. Hana tupeh parpu mubedih. Orang jak lam lampuh nilam. Hana gemar onilam lewati mubedih minyak nilam bapa je. Orang jadi aduh iya aduk dapatkah anak bulut orang mita adunya aduk dapatkah anak mika adi anggudanya kagok. Menyo gengyan ka sawih budunya orang yang memiliki adunya pasti adi gengyan galak anggudanya ketap adi mengikat anggudanya. Waktu debang leon rezuanullah alayhi ialah Salman al Farisi dan itu leh oleh Ali Ridwanullah Ali kepada Salman Farisi radhiyallahu an Utang itu li masalud dunya masalul hayah perbandingan dunia itu lagi ulah dunianya lagi ulah kiban lagi ulah ya lino masuhawa ya talu samuhah Lembut disentuhnya, tapi membunuh racunnya. Mad mengatakan licin, tapi hati-hati. Jumpok peduk tiga meter. Jadi kan wadai lembut, bak tamat aman. Tanya dah begini, yang bahaya yang rugi, ya. Ada high ker, kan, makin lembik makin bahaya. Lagi orang lagi mau tampan, lembut, tak lagi mau tampan, hana pubi, hampiran bayi. Ada kalau mian tak kuat, yang bekerja debi, hana bayi leh yang dirka hajo bimbing Tapi mian yang lagi muda tang cerah buka, yang biasa bagaiklah. Terus ada entah juru moh, yang kalau mian tak kuat, tak sedat, gedih rumoh je, gedih mangga, entah entah nalaron. Jadi dunianya lagi ulit, lembut dipegang, tetapi mematikan, racun, dapat mematikan. Menyamanan Fa'arin amma yu'jibu ka minha, lirqillati mayas ka minha. Maka berpalinglah kamu daripada sesuatu yang mengherankan akan kamu daripadanya dunia, karena sedikit sesuatu yang disertai akan kamu daripadanya. Jadi, berpalinglah daripada dunia yang kamu mengherankan. Artinya kagum. Sesuatu yang na dalam dunianyo yang katanya kagum. Keindahan ji, kelembutan ji. Yang sang-sang menyadunan lembut. Yang sepuluh pilih. Kok nyaman kamu ada miliki? Ya, Runtara Baru Budi. Teka lembut sang-sang ke habis. Padahal, boleh. Kan dah yang menang. Dah yang Lembut-lembut, tapi sangat membahayakan. Mematikan. Dunia lagi yang. Makanya, katanya, baik terpengaruh ketika tahu dunia memang menggiurkan. Kita jahit babah itu. Mangat tak orang kaya. Dumpu nak. Dumpu beliau yang diinginkan tercapai dia tanya awak ada sebuah-buah yang mula-mula rempok baju rempok mati dia rempok mati awak mangat tak dia orang kaya walaupun menang ke dia tak ada e, sang-sang mangat tak a'arit berpaling lah berpaling lah berpaling lah yang ula yang sang-sang watai tamat memang lembut licin kulit jih tetapi yang adalah mematikan bagi dia Kemudian yang diikut, kedanya di artinya dari jumlah harta dunianya yang tak miliki, cuman sedikit yang membantu akhirat. Kedanya kebanyakan dek, banyak kebiasaan, negara senang, yang betul-betul bermanfaat. Kedanya orang akhirat di Wadah angka humumaha lima akai taai kandamin virakiha dan kubuah <Sessizuk> ligata daripada gata akan Kegundahannya nyadunya karena engkau yakin daripada berpisahnya nyadunya nyu kegundahan yang gara-gara kita -gara nyohana memiliki dunia igobna itanyotan Kedih tertentang. Bagaimana hilangkan mentang kesedihannya? Karena bapak gob kagena, hana bapak danyo kagahana. Karena apa Karena kita yakin bahwa dunianya nak akan berpisah dengan danyo loh. Lue hek dagejar siat, nyat siat pudak dagerat. Nyolegue urang dagejar sesuatu untuk menempok pakai siat. Lainan pulang kepo loh. Jadi tak memiliki nyanhom. Tak Tapi dunia ada miliki. Yang motor, yang tabloirnya milik kita nyaw. Milik lampuku. Tetapi dalam wadah yang hana trip kepemilikan gak Berpindah milik orang lain. Wadah katanya mati. Tak begah loh. Oh hello, hampir mati, mati. Ya, di home sini. Eh. Adapun tak begah. Hai lo motornya, motornya nyaw untuk meor akhirah ke deh. Tak mohon kebu. Tak balut juga untuk ada bangkit-bangkit motor juga. Ya di home sini nyaw lagi nyaw. Tidak ada sedikit keun menanamannya. Sanggondom tak keun, ini mentah lihat dia saja. Jadi, dunia nya sesuatu yang pasti katanya akan berpisah dengan ini. Maka walaupun lagak ada matahari pun, teman Yang Kadang-kadang wah tanaman ataupun bunga-bunga yang hanya bertahan lama. Tidak ada jenak cok, kan? Tidak uh, ada, teman-tidak ada bunga. Ya? Ini dia. Apa yang dia lakukan? Saya tidak akan berpiksa dengan dia. Saya tidak akan berpiksa dengan dia. tidak bertahan. Dan ini adalah Tapi, bagi orang yang yakin. Bagi orang yang yakin bahawa orang akan berpisah dengan dunia, maka, be susah itu ketika anda tanya. Anda tanya. Saya tanya. Sebab sebenarnya, manusia itu, di tabiat uh, ingin yang kekal tidak ingin yang fana bukti pertama kita nyametong ada jebat mati mati kan turun sakit mengarah mati yang kasusahdad ada je mati mati bukti tabi taboh. bukti ingin kekal tidak ingin fana kedua sikap manusia tabiat manusia menginginkan sesuatu yang lebih tahan lebih lama daripada yang tidak lama. Wader blow yang lew apa kaput. Anak galak ade. Yang, yang, yang, yang, yang, dan dan yang but trip itu. Blow bajet yang bagah buka. Anak galak ade. Blow Honda, jangan gamun kau na motor Cina. Murah lom. Tapi anak galak. Pakon bagah rusak. Jadi yang buat trip-trip, yang dah lihat double tiga, yang belum belum tuan, ya. cukup bangga, dia abak gop dia dapat gahalon. Nyan dah tuan kaya, manda kita muda jujur bergeru-geru. Jadi tabiat manusianya menginginkan sesuatu yang lebih tahan lama. Pagan tahan lama yang dah pikir, karena tidak ada yang kekal. Sekiranya yang kekal, sungguh yang kekal double. Tapi bangun berkah, ona oh, yang kekal, putra semayang, nyan baru mudaun. <laughs> Akhirnya kau berkah, akhirat kamu mudaun. Padahal secara normal pikiran kita menginginkan sesuatu yang abadi. Maka seharusnya menyadarnya memang normal. Maka pilihlah sesuatu yang abadi dan tinggalkan sesuatu yang fana. Jadi, dunia nyo pana dunia akan berakhir Cuma, hana sadum ngono mu baje kadang trip dunia ite mencutri tetapi nyai danya uronyo umur dekana memang 60 apa ne atrip lomak jadi muda-muda yang muda-muda yang umur 60 nyai umur kadang 22 denga leh rot dak kabeh <tabih>, ki Fa kun asharrama ta kunu biha minha fa inna sahibaha kullamatma'anna minha ila sururin as khasa anhu makruhun dan benarlah -benar itu yang lebih senang barang yang adalah kamu dengan nyadunya lagi yang lebih menghindari sesuatu yang ada daripada nyadunya karena sesungguhnya Sahibnya dunia tiap kali dendam daripadanya dunia kepada satu kegembiraan, misalnya puani pedatang akannya daripadanya seseorang oleh yang dibencikan. Jadi bersenanglah dengan puai yang kata Raih daripada dunia dan hindarilah musibah yang akan dirasakan dari dunia. Arti jih yang kena nikmatinya mendeng, dan hindari kegundahan dari dunia. Kegundahan tu, wadai berpisah, wadai berpisah, yang cukup sedih kan? Makasi kan, wadai nak kebimbala hidupnya terhadap harta, berbunga-bunga. Ini kena lomba pelajaran. Dicuah harta ada yang hidupnya. Rampok, ikat itu, dan lain-lain. Jadikan adanya sebagai pelajaran ketika kita mati. Kau, aku nak mati. Dia tadi, aku ikat itu. Anda, aku ikat itu. Honda saya minta itu. Anda, aku ikat itu. Apa kata? Dia, aku peng, itu. Aku ikat itu. rumah kata? Aku ikat itu. Rumah, aku jadi kejadian hilang harta di cua, musibah dan lain-lain nyen -lain, adalah hal yang pedih tak rasakan dan kepedihannya tergantung dari tingkat kecintaan semakin kita berat cinta kepada harta maka semakin sedih ketika hilangnya harta Padahal yang hilang, cuman sebahagian kecil daripada harta. Bayangkan apabila mandum. Makasih ketika mati orang berpindah milik mandum harta, yang kesedihan yang paling berat bagi orang yang berat cinta ke harta dan bagi orang yang le harta. Kerana semakin le harta, berarti semakin le berpindah milik. Sabang ke cua sedikit? Sabang nak tanya. harta, dia tanya sedih. Tergantung dari jumlah itu. Makin leh itu, makin berat beban. Makin leh itu, makin berat beban. Dan nah, saya tak rumah sakit. Tak menggunakan obat. Padahal ada amahan dalam fikiran Ubi yang kecil, apa yang tak Yo Tak menghormat. Daya rumah sakit. Tak menghormat. Hanya tak kerja, padurau selamat. Rumah sakit. Kok boleh puak? Dan gara-gara dia tanya. E Terlalu sayang ke harta. Jadi yang... Kegundahan atau beban pikiran pada saat gaduh harta uh, Bebannya dipengaruhi oleh Pertama, jumlah harta yang gaduh Yang kedua, oleh tingkat kecintaan Nah, kadang-kadang dua buah harta yang sama nilai Tetapi karena sahabat cukup gelaknya berat sedih Manok siam yang ada usuk-usuk sabi ya? Saya yang tidaknya nyanyian tidak ada, anda tengok deh. Pe menerima no lain, halal lagi nyanyian pada hayum tabahan si asoji tadum cip merata guan. Tetapi karena sayang tak puno, maka susah ji berat. Nyoknyok maka jibuga, be sayang dah ke harta, be galak dah ke harta, dan be luat ke harta yang tak tumpuk. Karena begitu mati yang tak sayang dan jumlah jihle dalam satu detik berpindah tangan sedih nan, mati, ke ke ilallah, ya. ke, ne, yang sedih tinan, okey, kenek mati hantar empok pikir Allah, hantar empok kena ilahil Allah ya, ya runkun, engkau buat luang ada ada ada empok, engkau hantar empok hui mal, kemudian hantar empok hui mal, kenanya menanti. Aku dapat harta leluh dan matikan itu. Aku ah, rumput oh, ya Allah yang nanti matikan. Dia ya, katakan ingat saja sedih tak? No? Sedih tak? Pulau mati dunia ini, you know, kita pernah beri cobaan. Gadaw harta. Dia kadang-kadang bengih ke Allah bengih. Atau harta leluh gadaw. Atasipulah ini, hana aku. Bukan pada ilung kita ikat pada dikuh. Ilung aku semayang. Sejaheh mi semayang, hana aku ikat dikuh pada dikuh pada Yang seorang yang tengah tak komplain. Kan tengah tak komplain Allah. Arti jihli Allah kumpul mana kumpulkan? Bagaimana tu leluh matang? Padahal cuma padi. dahana luah luar Dan harta katanya dalam padi. Yang pedun perusahaan yang nak datang kan? Tidak ada, tak ada. Tidak ada, tak ada. yang mahal tak ada. Padi yang anak tak mahal. Tidak ada untuk merompok padi. Nanti pedun tuan, tuan, tuan, tuan. Punya tuan, tuan, tuan, tuan. Nanti ada jumlah harta yang lain. Lebih leh. Tapi dungan yang ada harta, langsung komplain Allah. Pujuk-pujuk lelung ikat, di samping hana kau. Lelung yang tak mengurit, buat Allah, buat semayang. Di sampingnya, tu ada yang mengurit, pun jaga tikuh. Hanya semayang. Kau kan pujuk-pujuk kau komplain Allah. Membayangkan menyusun seluruh harta, kon pada itu. tanoh, tanoh tanoh tanuh dicok kegok. tanoh dicok oleh Honda berjumpa di Meruang, Rumah berjumpa di Cerapai. Saya berpindah milik. Jadi, seluruh harta katanya, memandung ma dalam satu detik berpindah milik. Nak bayang nak komplain ke Allah? Tentang saja komplain. lagi teng Tengah tak komplain, tengah -teng, mati. Teng. Leput kan mata kat tiglong, teng -teng, bengi, kata gelong, tengah bengih ke Allah. Yang kelam tengah bengih Jadi Allah. Jadi, bertemu dengan Allah dalam keadaan tengah -teng, bengih ke Allah. Mana Allah nak bengih. mendang yang bengih itu.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 maka ia menyebabkan kadar darurat, kadar hancur. Kebetulan lebih uronyan Atau orangnya lebih Paham Pahmatik itu. Yang lebih banyak betul-betul. Tergira te juga. Bagi dikoh juga. <laughs> Tengah tetap <detang liyan>. lagi. <laughs> Pertama, hana? Harta. Harta. Ha? Ibadah hana? Hana tentu. Hana harta... ...kalih likut yang... ...orang hana harta... ...tapi galak tak habis... ...nyan huay ...tetap bakhir... ...tetap kan hukbul mal... ...sebab hukbulnya... ...na orang galak ke harta... ...dan akhirnya harta yang gemiliki... ...na orang galak ke harta... ...tapi hana gemiliki... ...tetap hukbul mal... tercela. ...mentapakah... hana galak aju... ...nyan... Bayah tak tinggalkan ulang. Kibancara hana galak ke harta bagi orang yang hana galak ke agama. Sedangkan secara tabiat orang ke harta galak. Yang ik poh galak ke dunia nyo galak ke akhirat. Cinta kepada akhirat nyo kanyo yang saru-satunya yang ik pegadoh galak ke dunia. Mamiya orang kaya badatan, sapu hutan, kata-kata takpe kat dunia api hana galak. Yang tadinya ulang le kebenaran, nyopokan. Tergadinya hanya na satu lebihan ini nang. Tapi kan mak nadi. Kaleng kapinan mendung. Menyohana harta hijuk ukuran. Karena hana kadang-kadang hek kita haitim nadi. Cuma hangi cok pelajaran. Iko menyalubaga. Bedah hina nyolain. Hijok pelajaran bau urang. Kenya na urang lagi nyan hek kita harta daripada gerumpok. Balik, ke nasi yang leh gemita gerumpuk. baliklah. ke nasi yang hana gemita tapi gerumpuk. Nasi yang hana gemita dan hana gerumpuk. Jadi, sama dengan hartanya kon bak mitah. Tetapi, takdir. Maksudnya, makudir yakun. Jadi, menyenyakkan pelajaran, aman tak kita? Menyekali makam kita, kon makam tawakkal. Mihana tahu saha, hana rezeki. Tahu saha, tapi sekedar harik ya dak, tersakit alaiky, rut alaikaboh, rut taban jazila. Kena tentang kita gerak jareo mencuk. Bkn tahu saha, tagai. Oleh rezeki ya, sekarang mencuk tentang. Karena pura tak kosong kali euro, nam pencuk ajar, dia ulang badan lo. berkata Isa AS Masalud dunia mislu syaribi ma'il bahari perbandingan dunianya lagi urung ya, urung mita dunia lagi urung jib ila'ud ya kalau ilmu, urung minta dunia lagi urung jib ila'ud kulama zedada surban iz dada atusan tiap kali bertambah ya nisbah minum bertambah nisbah gerah sehingga membunuhkan dia jadi urung jib ila'ud han pulih gerah makin tajib, gerah. makin tajib, makin tajib, makin tajib, makin tajib, makin tajib. Akhirnya, bertuh perut, mati. Kedunya lagi nyan, hana pulih gerah orang kedunya. Pun, hanyam kena matang pacut nak Be Beg, hana mongon tak gantuk, ajeh, ururaya, bih. Tau kaja, bubuka bu, usaha pacut. Tau kau usaha cernih hitamom, cernih hitamom, cernih mat lepeng malam, mangat cip menuh. <laughs> Tapi menyakirannya ada pemodal loh. Ia dari pengnya itu buat laba. Dari tenaga banyak lebih banyak. Banyak banyak kerja bapak, hidup, yang ada nyiup itu buat laba. Pah loh, menyuruh kerja bagau loh. Bayangkan nyiup hadroh itu mungkin nanti ka ka atau tu. Mungkin katakan leh oleh demo. Berarti menoh cara menjadi peng. Berarti orang ngasih ngadu ngadu awal oleh deut. Ka betul. Bagal loh galak galak galak. Tampi mati enggalak. Ia nengker lagi orang jebilahud. Jadi. Han boleh gerah. Man pegah kanyo tantang becut mentan, ngun ganto bajai roraya. Mangke leh kejadian jaman kan, sawang so, jaman labah. Hmm, kan adat pula man. Darah kami yang duo boh mentang, be sembi pada dajak jamaah. Tikre jam duka-duka ngorinang, lejeh oh wow, bagah mayang di TNO ni ja 2 agustus mayang ntebote. Beg sampai menang, nasi untuk pohon dong kahyun, eh kan tak tahu tak cukup mah agak Jadi ngorin tiga udah masjid, jid, jamah ah, Rasulullah. dah sebelah, tiga, deh. Karena ia nak di apa. pokoknya lagi nyo, ngorin dong, hai rumpo jamah. Ah. Makanya dia tanya, umur nanti, anak rumpo dikir, umur cuti, sampai habis wabahkah? Beg dak menang umur dua kereta kan, kah betul? betul ya? Kau betul ya? Sangkangnya ya. Tapi wadah kejadian kan. Waktu kejadian, semakin mudah kita mempeng, semakin galak kita mempeng. Makanya yang tegak kita urung orang kaya. Orang yang pukul-pukul tanah hitam ni, ya, saya nak fikir dia juga. Kau aku menang juga. Kau pasrah, anna manikma anna ila dunya, wa huwa yata yaqainu anna anha, wa fi ghayatil hamaqah. Ketahuilah, lah, sesungguh orang yang tentram hati kepada dunia puas, watena dunia bahagia dengan dunia pokoknya nyaman dengan keberhasilan dunia yang dapat meraih sejumlah harta dengan cara apapun yang kagipubut, watena harta lebih hati-hati, bangga, bahagia ketahui, wahwa sedangkan orang yang yakin sesungguhnya itu akan pergi meninggalkan dunia. wa fi ghayatil hamaqah nyanti abih bangai da uluk-uluk nyambangai abih drat urang bangai abih pakan gedanya merasa nyaman ketika menemukan sesuatu yang dia ketahu akan berpisah manji kan dia comeback taj galak matrati adat ambi you know sebab semakin galak maka beban wadai berpisah ini you know, kata-kata di tempat itu. Kerana sesuatu yang bertemu, nyaman tak dengan sesuatunya. Mau dia tak berbohan Draw Dari yang klik. Ingat-ingat berikut. Leput tak berlaku pun dah. Mata berikut. Eh, nak lagak tak berikut no ini. Ingat-ingat, ingat, ingat. Khoom, dia in dengan. Nyamanan. Jadi orang yang tentram hati ketika Oh, berhasil meraih sebahagian daripada dunia. Ke gerumpok harta, kerana hundabaru. Senang, kerana hundabaru. Kerana baju raya, senang, ke baju raya. Padahal, dia yakin bahawa dia akan meninggalkan dunia. Tapi, senang. Si. Wa fi alayatil hamakah. Yang urung saya si, habis, habis bangai Bal. Bahkan, perbandingan dunia. Ini akan saya contoh yang lain ke dunia. Perumpamaan taboh rumoh yang disediakan nakannya rumoh oleh pohnya rumoh dan dihias akannya rumoh untuk tamu yang datang alwaridin wasodirin tabahana dihias rumoh untuk tamu yang datang lagi gak ada pesta kan dihias rumoh kepuih lagi ada rumoh gak gua ada dihias untuk putimang jamai di truk jamai Meja, buglih, bintih, belaga, icet, rumah. Dumpu-dumpu itu baru. Kalau dia kena kauri. Apa kan? Untuk pertimbang jameh. Katruk jameh. Ya, ini katruk rohah. Katruk jameh. Bapak rumah yang dihias cukup lagak. Kawano, untuk pertimbang jameh. Padakhala wahidun darah. Maka masuklah seorang tamu akan rumahnya. Katamu dalam. Fakat damai lahir tabakan. Maka dihidangkan kepadanya akan sabah tabak. Daripada emas. Oh man. Tabak dari muhlam lagak dah. Dihidangkan sabot tabak daripada emas. Uh, Alehi bukhur yang diaturnya tabak na bukhur, eh, kena kayak puapnya. Puap. Ya. puap. warehan dan bebewangi. Jadi bukhurnya getut kayak duit diberi asap parfum model Allah untuknya mun. Walaupun jenauh hendak menguli, tinggal bukhur jenauh you know, yang nabak yang nak tak, aku menyandut. Nampir, aku dengar semua orang lain. Mereka ada yang nak, aku nak, aku nak, aku nak, aku nak, aku nak, aku, <laughs> <laughs> Adai, aku bukuan, wangi, parfum, dalam bentuk asap. Buat raihan dan bebewan, supaya dicom ianya tamu akannya bebewan dan ditinggalkan akannya bukur bebewannya bagi orang selanjutnya bukan untuk memiliki akan dia memang dia teruk jame tapi duknya, tapi duknya, tapi duknya, tapi liat jame kawanan, nah tak hidangkan makanan nah wangi-wangian kak, kak lengkap untuk pertimbang jame tetapi le jame nyan haknya nyan cuman menikmati selama dua inan Makanan hak genyan gepajuh ubeik pajuhinan, hinan. Kan pua, hanjit pua. Nak-nak pesta. Ente <laughs> <laughs> tu pesta, kau main plastik. Nyikak tu aku <laughs> ke. Hanjit, hanjit pua. Cok hinan pajuh. Yang bahkan, le tabuh ucuk kadang urung kerling. Polunan ibu. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi, sesuatu yang dihidangkannya, baiknya makanan maupun minuman, bebewan dan lain-lain untuk dinikmati oleh tamu hinan. Tetapi apabila kena berangkat, tinggalkan hinan memandung dan akhirnya akan dihidangkan ke tamu selanjutnya. Fajahila rasmah. Maka gejahil akan resamnya. Adat lagi yang ada yang berlaku. Adat yang berlaku, saya katakan, resam yang berlaku. Haa, resaham. Kejahil, <laughs> resahamnya. Apa pun? Kau fikir, kejahat rumah Kauri, coba yang nak pua. Sehingga umat lagak tak dalamnya, tak pua. Uh, umat luthat makanan, habis baju, tak nyan Yang parfum-parfum bukhur pun, tak karena Kerana yang namun di sebuah daerah. Fadhana, maka kesangka, sesungguh hartanya yang memandum telah dihibahkan baginya dikeke bigo nya haja berduk ke ah berduk oi oh, bigelo ngga ka bereh nya senang bahagia dak tan kana dalam mukanya ka kan dia senang dak tanya kiban dapuan tu eh putahu becak ke no. <laughs> <laughs> ka Juga yujak, kena ka perleh kadalpo rujum tomato yujai kunan mendung lungkuna puanya falam ta'alla ka bihi kalbu manakala kasih mengikat dengannya artinya Pustur je amin. Dia cok pulang daripadanya. Dia tiba-tiba, paham ke tarik. Kau tiba-tiba, hu puyan. Wah, rintah. Dan ku ikh menerima tu matah. Dia rintah lepah rumah. Hai bih. Fadha Maka susah ia watawajah dan pedih ya. Sedih kata. Oman, menantak lehi puhawal lo menakan. Menanggai cok pulang. Pada kau ibu duk ke? Tanya kau ni puhawal. Selama dua hino nikmati bebe-nyo. Kau nak cok geron yang kan si'at lebih baik. Selain itu, kepul nak na, jak miliki. Dia akan untuk miliki, nyam, nikmati si'at selama ini. Maka tadi itu, bandi cok pulang, tanya orang yang nak buat. Dia nampak sedih. Yang tak antruk dia berjalan, minta-minta itu berikut. Kepul cok, tak lama lagi. Balik kepada natra, dia tanya macam si'at. Bermangkana aliman berasmih dan sayang tepu dengan resam adat di daerahnya, intafabi yan diko mafat mantau dengannya di diri ruku kedua ini. ha mengadap bergah nama makanan baju ni mati selama kedua washakarahu dan bersyukur alhamdulillah hai bu alhamdulillah kalih da combai buluman kalih da combai makanan kalih da baju waradahu bitaybati kalbi dan mengembalikan ia akannya harta dengan jeru hati dan dengan lapang dada hana mutiang bejuk bi Kak got menan terima kasih kalau nabi bunuh nasihat jo pak cak pulang long no jak. Kan tadi nan Tetapi yang nak syukur untung kalau nabi buno mangat tat biar dah. Kag bain masalah. Leo rung ti rat buno karena kag memiliki kag biki et ka ingin puo yang nak mesti hidupkan syukur. Namde karena terima kasih kalau nabi buno. Kan terima kasih ko menan turun tati jo pulang Pernah naik cok pulang, dah nayo tidak rajin, Tanya nayo rasa memiliki. Eh, kini ada kebeda. Jadi, tiada orang pekan senang wadai gejak, karena gengen wadai gejak mensyukuri dan berterima kasih kepada po barang yang kagumi sukarela untuk genik mati tiat. Bayangkan ada adanya kan? Kalau ada yang pinjam Honda tiad, pinjam Honda tiad. Lewat cok dah pinjam Honda, dah yang gede, mandauo dah pulang. Kinyo, terima kasih. Terima kalau Kali lu jauh kudai nyopat Honda, niopat Honda, niopat kerun goreng, sawah. Sebagai tanda, terima kasih. Lung, kau jauh lawa ini. Kamu. Segera orang itu, pinjam Honda asyiat. Ke niat ke miliki, niat terlalu, niat terlalu. Buang teruk pulang. Oh itu eh tu hati, ya eh, cok terlalu. Padahal <laughs> saban kan, ke paket kan saban tu jauh kudai si. asyik. Tetapi karena nak rasa nyand dimiliki, maka sedih wadai dia pulang. Orang yang tidak merasakannya milik, hanya sedih, malah syukur. Yang kemudian, perbandingan orang yang cokh dunia, wate mati. Waktunya mati, kau kecok pulang dunia. Sebab yang dunia tinggalkan dunia, hanya menanggumu. Dunia tetap tinggal dunia. Selama ada yang di dalam dunia, nikmati dunia. Tetapi me Kubah lom, dunia Man, hanya menanggung wakirat. Kepada apa-apa, orang lain yang akan menanggung dunia itu. Mana orang yang hidup pun, aku fikirnya, kak sahabat-sahabat miliki. Bahan mati, aju sedih, kerana kagum kebah ke lain. Tetapi bagi orang yang mempunyai, hati-hati-hati kenyataan. Maka aji, kalau kamu mempunyai, ada kerat-kerat, ada kerat-kerat. Lih tak kerat, tak kumpul leluh. Kau nanti anak-anak tanyo. Faham kan? Ada anak-anak tanyo, kau nak tanyo, hidup dalam dunia. Jangan muh. Sepan muh lam muh dalam dunia. Tak paju-paju juga. Nyo namuhti-paju sekilau. Mereka tanyo cikgu. Soh paju muh. Tidaklah anak-anak soh Mat-mat fikir pikir-pikir, alung Nyo mengelung, niat-alung. <guluh> Ijab baru lagi, niat-alung. Padahal, dia tak tahu tak tahu tak tahu. Tak tahu tak tahu tak tahu tak Yang menang berbanding dengan ni. Pakadhalika. Maka menang ke sunnatullah di dunia ni. Sunnah Allah di dalam dunia. Fa'inna ha darudhiyah fatihi alal mujtazina la alal mukimin. Maka sesungguhnya dunia itu nanggra gepejamil oleh Allah ada urang yang melewati bukan ada urang yang tetap di dunia. Nya diafa gepejamil ketanyo ge oleh Allah. Tanyo geutuslah Allah sebagai urang yang ibadat. Gejuk tempat ibadat di dalam dunia untuk tamong dalam surga. Yang tujuan ke nang surga. Ha, nyapat dunia ibadat rilan untuk tamong lain surga. Mendek mi kamu ha menyaduk nyapat. Gebi makanan-makanan ketanyo. Sebagian urang lalau dengan diafaan rasa de memiliki dafanya nyai nayanlah li'aztaddu minha ma yantafiuna bih la 'alal muqimin kandiat orang yang bermukim oh li'aztaddu supaya mengambil bekalan oleh mereka itu daripada nyadunya akan sesuatu yang gencok manfaat oleh mereka itu dengannya sesuatu nya jadi katanya mengambil manfaat dengan sesuatu yang nak dalam dunia sebagai pangkai katanya untuk ikut ibadat. kama yang tak bil-aria sebagaimana diambil memanfaatkan dengan aria kan, aria pinjam Honda pun Makan tak buat lagi ada kali pulang saja orang-orang tak pinjam Honda pun sejak ke sana di malam tak puas rumah di rumah di rumah di rumah di rumah tinggal di rumah Honda pun hanya pulang-pulang mereka perlu layar kuda, layar kuda. Sebagai lihat pulang jula. Mita dunia lagi yang sihir. Mereka memang hanya dapat pula. Baju kuli jaga kerja, muda jula. Mereka piu ibadat dah Jadi be dari bengong rupanya dah kerja. Tengah pura yang mengait dengan badan. Memang padu yang perlu untuk ibadat. Di najis yang tak butuhkan makanan untuk ikat dengan badan. Po benar mengsinalih siurah. Kak ker dia uli. Lu mohon kau mohon kemenli. Dia uli lu mohon. Dia kerja tak boleh. Suma yatruku naha limai alhaqqu ba'dahum. Kemudian, Meninggalkan oleh mereka itu akan nyadunya. Bagi orang yang menghubung sesudah mereka itu Dengan jeroh. Jiwa daripada Hana mengikat ati dengan nyadunya. Kon lagi orang yang ka mengikat ati dengan nyadunya. Jadi kon lagi orang mengikat ati. Tetapi orang yang Hana mengikat ati. Begitu mati, Aku puas, aku orang yang tinggai dunia. Aku tak tahu yang tinggai. Baju hiji, tuan. Kata Allah pulau Nyamanan berbandingan ini. Ketika habis tentang hubur dunia. Al-aslu saminu asal yang ke-8 pada masalah tekabu. Nyo penyakit ati yang ke-8 adalah tekabu. Nukul Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ya teba'allahu ala kulli qalbin mutakabirin jabbar. Demikianlah gecap ni Allah Taala. Diateh ti tiap-tiap ateh yang tekabu, lagi yang Jabbar. Tekabu sid adapun dalam arti tulak kebenaran. Jabbar nya yang kreuh. Sehingga atra dari Gob Haji Utrimong, dasar je tetap tekabu sib. Pertama tekabu, takabor menganggap diri lebih sempurna, menganggap dirinya lebih hebat. Yang akhirnya kebenaran yang na dari orang lain kedula, yang ia kenjap baru. Di kagir, hai loli, na sehat gob, mana terimaongli uh, kebenaran dari gob, mana terimaongli. Nyengka, mudakap birin jap baru. Allah Ta'ala, faham sa, maswal mudakap maka beruklah maswal mudakbirin puan tempat kembali orang de kabo. Apa nama maswar rumah? Ya. Kerah tempat tinggalnya berarti rumah lah. Jadi tempat tinggal hurun dekabo, ataupun rumah hurun dekabru yang beroda hat. Kegai di celah alam kan, di celah dekabulam. Kalau awak hayat mencelah dekabu. Kemudian nukilan Nabi saw. Nukilan Allah Taala al-antamah izari kebesaran yang tidak ijalun. Mananya pakaian Tapi kan pakaian ija bit-bit lagi Tanya pegah Izarun kan sarung Sarung yang kan pakaian Jadi kebesaran Kan Allah Yang pakaian lun Artinya lun Yang pakai Kebesaran Kan uring Uring putera pehebat Wal kibriya Dan kibriya Tekabu Adapun kesempurnaan nyen ridak lun Ridak juga pakaian Cita yang maksud Famannya jani fihma pa kasam tuhu. Maka seorang yang di merupa-merupa akan lun pada keduanya sifat aldamah dan sifat kibriya ni saya lompok binasa kanjik. Jadi yang natural lompok kenallah aldamah sifat kebesaran, yang sifat Allah kibriya merasa dirinya sempurna, ni ada Allah. Karena memang kesempurnaan pada Allah. Badannya yang sempurna akan sempurna kekurangan badannya. Kesempurnaan badannya adalah sempurna kekurangan. Abih ubina kekurangan sampai badannya mendung dan sempurna kekurangan. Agerekan sempurna bangai. Sempurna bangai. Abih bangai mak naji sempurna gasian, abih gasian. Itunya sempurna kekurangan. Tak importnya sempurna daripada sebuah dana. Jadi kesempurnaan adalah sifat Allah. Kibriya merasa dirinya sempurna, uh, bunak kebesaran, yang sifat Allah. Maka saurang yang dia merupah-rupah nglung dengar dua sifatnya, kai prayu roy, ibu tiga bud roy, nyok banjowi apa? Nyok banjowi, kasam tuhu, nglung pobi nasa akan urilnya. Iqin li Nabi SAW La yadaqulul jannata mangkana fi kalbihi miskal wahabbatin Ming kardalin min kibrin Tidak akan masuk surga. Seseorang yang ada di dalam hatinya Seberat bijian daripada bijian kardal daripada hati kabur. Kardalnya adalah biji-bijian yang terkecil. <coughs> Mungkin ada lingong kadang. Kurah, ada lingong kadang. Hah? Biji apa? Sawi. Anak sawi yang berbohat. Haa. Kak anak sawi yang berbohat. Jadi kharjal ni biji sawi. Lek nyoh. Pakai <tuk tuk> biji anak yang paling berbohat. Kajitlah memang biji sawi yang paling berbohat. Pakai tanya. Unpaya anak bayam. Jutsyit. Jadi yang khardal. So yang di dalam arti jih, Na dum seberat biji sawi. ...daripada tekabur, ni hantamun surga. Mereka habis ubat kena pegah. Kerana bijian yang paling ubat adalah biji sawi. Tata kedi namubinan mantang tekabur dalam hati itu... ...nih pegah Nabi, nihan hantamun dalam surga. Jadi, walaupun ibadat lain, le. Eh, tapi jepat ada eh, masalah Karena Kadang-kadang, nasifat tekabur. Ini you know, tak lawan Allah. Tak ibadat, tak ibadat ke Allah. Tapi... Sifat Allah taruh pahul deh yong. Padahalnya sifat yang khasnya, menguragai ilmu memang gayu wajibnya benar ilmu. Yan lain laum. Nyo sifat kibriya dan sifat aldamah, nyo sifat khas khusus ke Allah. Makaji orang lain yang ingin menggunakan sifatnya, nyo Allah nan idin. Makanya apa? Kafam tuh dong penjauh. Dan ikut Nabi yang salam Yuh Sharul. Ya, boleh, tempe ni tu, enam puluh dua. Nah, nah, rebutin. Kau buat adalah makanan yang tanya Allah nak duduk di Kaburah Kek ban ke pada Kaburah Wata anekun Wata anekun Firaun kun ana Rabbukumul a'la Ya kan nyara kabur Wata anekun le Allah Innani Allah la ilaha ila ana Kanyar nyara Artinya yang pertama merasakan dirinya sempurna. Dan keperah memang dirinya sempurna. Nah, pemirsa. Jadi ketika sesuatu yang sempurna dan menganggap dirinya sempurna, lampleo Sedangkan sesuatu yang tidak sempurna, tapi menganggap dirinya sempurna, nyanyiannya menjadi penyakit. Jadi bagi Allah untuk ada kepegandaan itu bermakna dasar tekbu bermakna dasar jih adalah merasakan dirinya sempurna, kemudian merasakan dirinya itu besar. Memang Allah memang nyawakian, memang nyaw sempurna, dan Allah gedepuah. Bawah, Allah sempurna. Maka apakah? Makanakan. Inna ni anallah la ilaha illa ana. Cikun ni tanya. Hana urum malim salai ilung. satu-satunya urum malim. Nyan cikun. <laughs> Punah dikabur kan? Nyan baru malim. Man, kan bahasa yang sama. Man punya dih. anallah la ilaha illa ana. Nyan la alima illa ana. Cikun. Wa la ghaniyya illa ana. Cikun punoh dekat bua je ni. Nah. Jadi pakang kesalahan. Ya. Ba Allah ke sama laga, bahkan kon larani ya la ilaha illa ana. Memang lampau. Ada yang hanji ada yang. Karena han kon sifert dengan. Maka di ketika urung dimosifert dengan sifert dekat bu, nyu berakhir de dengan ingkar ketuhanan. Ya gede tru. Tinggal mandaeng golam truk tingkatan, mewakat tingkatannya langsung Tuhan hana petihli pegah dro Tuhan. Cuman ketika orang mandaeng di mewakat, truknya berdegab berdro tingkatnya nilai, iik wadih lom berdegab buat wadihnya lom. Tapi akhirnya kedi hmm. Iblis, hana pegah dro Tuhan, tetapi hana temle taat kepada perintah Tuhan, sujud kepada Adam. Haji Ibn Miki, Adam dari Tanah, Lung dari Apu. Lihat Lung lah daripada Adam. Upasai Lung bahaya Perintah Allah, huum tu Tepua perintah, perintah. Ini yeah. efek dikabur. Fir'un, langsung, Ana rabbukumul a'lah. La. Yeah. <laughs> Tapi Tuhan berkata, inna niyaan Allah, la ilaha ila anah. Al-Quran Nabi SAW, Yuhsyarul Jabbaruna, dibangkitkan para orang Jabbarin dan Mutakabirin, orang yang terkabur pada orang kiamat, Fiswari Zurri, di dalam bentuk waktidam ubud. Orang terkabur dibangkit orang akhirat di dalam rupa waktidam yang ubud. Yata'uhumun nasu li hawanihim ala Allah Azza wa Jalla. Yang jibluh-beluh di gidang-gidang akan mereka itu oleh manusia karena kehinaan mereka itu dihati Allah Azza wa Jalla. Kehina kan perayu roh? hebat, lewam lebih, akulah yang ketimpulannya. Hmm? Akulah. Itu pula menikmati je. Pokok akulah-akulah akulah yang serba bisa Kerana kau terlalu perayat rah, kau perhina orang akhirat. Kau perhina orang akhirat, kau bangkitlah. Mementuk tu, kau dah berlalu. Beluh beluh, beluh beluh, leorang. Hei surat-surat, leorang berlalu, baik kaki-lalu. Ini buhiyum, ikhomi kiratan ni. Haa, ni kenyan, kebalik. Jadi, yang terjadi orangnya kebalik. Yang kejit, man takabhara wadha'ahullah. Yang kejit, nak menerang lain ni, leorang akhirat. Iyuk tak pak kau, tak main. Dan nuker Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Bilal. sesungguh di dalam Jahannam Nasaboh lembah Adapun aluah yang dikatakan baginya lembah hab-hab, hab-hab <gul -hub> ha? yang nan aluahnya. Hakku Nya Allah Subhanahu Wataala ayuskinahu kullajabar. Hak daripada Allah Subhanahu. Bawa ke pertempatkan akannya hab hab beno, akan tep-tep orang yang terkabut. Yang gelamnya itu itulah orang terkabut. Nah, tak bawa alu, alu di dalam neraka jahanam. di leh lam neraka, lam alu walaum lehoi. Jangankan dalam neraka, idunya, maka lam alu, hamjan lupak tengok leh. Nyobayangkan lam neraka jahanam berada di dalam alu. Yang kelam-nyang, tempat kekubah orang-orang yang terkabut. Menyumunan ke Nabi Ba' Bilal, fa'iyaka ya Bilal, maka pejiuh ligata wahai Bilal, bahawa adalah gata daripada orang yang mendiami aluanya. Dari sampingan, orang yang ikhlah aluanya. Ada diji, baik dekabur. Dan keli Nabi AS, Allah ma'ini a'udhubika min nafhatil kibri. Ya Allah, sesungguhnya dan berlindung dengan roh nah, ni, daripada nafkhat dikabuh. Menyenafkahnya kan tiupan. Tengkan, kenapa janggu ada berayar, ada berangin? Hanya nafkah. Gerung yuk balon, petumbun nafkah. Nio nafkah terkabul, terkabul untuk dasarji merasakan dirinya sempurna. Ketika merasakan sempurna, enggak gerak. Bahawa oh, cubi. Tantang dah nyuak udara ada ni, i i juga. Yang kini nafkah, yang sangat sangat sangat good. Maka Nabi ini melindung daripada nafkah dikabul. Dan ikhlan Nabi yang alaihissalam lah yang taala ilhaman jara shobahu kuyalla. Hana ne ne nazar, hana ne tilih li Allah kepada seseorang yang di tarik ijarahij di papan yang ujung ijarahij, keadaan kuyalla berbangga-bangga. Ijo mengijah panjang muhu batanau, ada pun truk batapak paling kurang yang ibu gad lagi nyan karena untuk berbangga bangga menghebat hebat ngangkop, nyan urung nyan hana ke pandang dengan pandangan rahmat li Allah Ta'ala. Ka? hana ne pandang dengan pandangan kasih sayang kepada urung yang dipupanya yang ijazih. ...karena khuyalak untuk berbangga-bangga. Menghebat-hebat dengan kau. Nampaknya yang terkabur benar-benar Jadi, terkabur ini membuat... ...nampak terkaburnya di luar. Kau lelah mati. Kau pakaian, mati. Ijah panjang. Muda'ah -oh, hebat. Kau lagi Ijah-ijah orang... ...yang menggelih dan tutup-tutut. Ijah long. Lubaih. Jadi, nyan khuyalak kekau lelaki-nyan dasar di dalam dikabuh maka yang Allah kurungnya dan hadis ma kadama ini minal izar fa finnar saboh saboh banjang hadisnya ma kadama ini minal izar kain sarung yang di bawah mata kaki fa finnar maka masuk neraka Makaji, awak awak salafi, salafi Mata boleh awaknya hanya pakai ijaz terus mendaki tikar bete hidup deh idiot. Ada yang baik hidup mendaki, awak yang tikar bete hidup deh. Kehilangan ijaz berjodoh. Jadi berpodoman yang pertama nyoh manjara saubahu. Panjang ija. Yang kedua, matah tal kada maini minal izar hafinar. Sedangkan yang bermasalah hinan bukan diri panjang ija, tetapi pu panjang ija yang karena untuk khuyala dasar jit kabu. Untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah di ateh gap maka kita pakai te ija yang lagi nyand. Nyan yang fa'finar. karena dasar dia terkabuh. Terkabuh hukum diharam di atas. Kalau kepegah. Ubi biji sawi yang tak terkabuh, masuk neraka. Adapun tidak masuk surga. Mankan wajar menyurung yang nak rasa terkabuh. Yang sehingga ijar merah-rah ke dia buat ujung aki. Berarti berat terkabuh. Jelas fa'finar. Dia tuh, orang yang nak kadar ubi biji sawi layak untuk holuljana hantam on surga. Menyo, orang yang dekabo orangnya sampai mengefek pada pedih pakaian. Pakaian lom berbedang, dasar dia dekabo. Yang kedua mata tal kadamainnyan favinar kebegah. gara-gara dasar dia dekabo. Menyo, panjang orang ija kan dasar dekabo. Hana haram. Sebab yang masalah tutup di bawah mata kaki pandai nama masalah. Di bawah mata kaki tutup, hana masalah dengan bukti je batu. Dengan bukti dia pakai doken, kaos kaki. Tapi hana haram. Bahkan Nabi sai batu, nang tempuh-tempuh batu zaman. Berarti juen. Nyo ke bukti bahwa ...kan wajib buka di bawah mata kaki. Buka. Panjang ijah pun salah. Diri panjang ijah pun salah. Yang salah, dasar pu panjang ijah apa kan? Menya dasar khuyala, nyanyang harim. Maka jih watay nekun li Nabi ma tahtal qadamaini minal izar faqinnar... ...nan nekun li awbakar tapi ijalun di bawah mata kaki ya Rasulullah. I kata lain, kon dasar khuyala. Haa, nah, berarti khuyala yang hanjir. Koyalah nyukur nyukur danyo berbangga-bangga, bermewah-mewah, mengalahkan pakaian orang lain. Pehebat dorga danyo nyanyang haram. Buka. Yang terjadi orangnya apa dah? Ijak kerongi di kedai kaliu terlipat, mantau teru amat agi. Patoh juk kebangga, danyo kalau pakaian longih nampayang. Kami tidak ijak kerongi kedai yang dikan matagi, hana. danyo kondei cuba lain danyo terbawa. Mata lagi nyany? Apakah danyo menggunakan pakaian yang kalah lagi nyany adat? <San> Kau kekauan dia tanya khuyalak, mesti ingat dia kan. Orang tak kena ilung hebat dengan orang kena pakai ini. Ma orang khasin, ehina hijau eh, tuut. Sampai jika hebat, kena gara-gara hijau ni, tuut mata lagi. Hanya sih, santut madung. Orang kaya, orang khasin, santut madung, ya kerong ehinan. Pak iduk khuyalak. Nyant, punya kejadian. Mayan punya dari ilamatik, nyant terserah buat peribadi orang. Adak kena, lu pun tunggung, orangnya khuyalak-khuyalak ti. Hebat. hana Hanya sujit cegur. Lua penting kutuk. Sodham. Ini dia nak khuyalak. Jadi kalau masalah asal kata suk hija kerung, minyotruk bak mentah kaki, nyengkah khuyalak, nyengkah harum, Kata mohon raka ju. Haji pujuk kita jam dahat. Jadi minyot nyopat, man jarrah soh bahu khuyalak. Nyo yu masalah. Nyant yang kepegah benar kotak, layan zurullah. Hanana perhatikan, hanana pandang kasih sayang ke orang yang jaras. Sobahu huyala. Menyukur huyala, orang melimut, hinihnya. Pukuluh, minum musim jamok. Minum musim jamok, yang dari ujung agi, terus ujung og, tutup, memandu. Mereka ada raka. <laughs> <laughs> Itu pun musim sejuk. Eh, tak ingin. -ja, kepala orang tak ingin. <laughs> Hanya melimbau. Yang berapa dah, jangan nurut melimbau. Betul terbaik. Tidak ada mohon mereka. Mana dirinya naji ujian harian. Oh ya lah, yang masalah. Yang siju, yang jamo, beda-beda adanya. -beda, hmm. Kekal kemana? Kita <tutah> jawab masalah terbeda. Dan te. hmm. akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentaat doa maafin nafsihi. Wahdalah fi masyatihi laki Allah wahwangan lahir kadban. So Yauhong merasa rayu pada dirinya. Gak anggap drog rayu. Wahdalah fi masyatihi dan kenyan berbangga-bangga pada perjalanannya. Jak kenyan pakaian kring-kring tanggdeh, cara jak. Nah, lagi? Jak raja lah pegut. Bumuri lah udahnya jak bertabang gok jak. Menyogok kayak menan itu yang pegut jak cara lelom. Banyak yang biasa. Banyak kalau lumrah saja laki-laki. Ini orang tanya yang berbeda. Guduk-guduk secara saja. Ataupun benda itu kering-kering di bawah itu. Laki-laki akan mengejar itu. Kemudian. laki Allah. laki merumpok merumpuk dengan Allah orang Sedangkan Allah atasnya itu yang marah. Jadi bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah bengih. Eh, karena apa-apa laki -nyan? Berjalan ikhtala. Adapun khuyala dengan berbangga-bangga, menghebat-hebat, mengalahkan orang lain. Puan yang kena pakaian bakgop, kita juga berlaku lagi dengan pakaian. Tampil beda, tampil beda, sabit-sabit. Berarti, bahaya sih, katanya, saya jatuh pesta belok baju baru. Kita lebih bajaya lagi. Yang kalau menang bakgop, biasa ya, lagi, ya. belok bajanya kena bakgop. <laughs> Dalam modennya kena lagak, fikir ramai tak perlu pakai. Jadi, ibu baik-baik nak buat, bertampil beda katanya. Korang dia tajak katanya kan, bu, terpesona mata orang-orang itu. Bumitari umat lah katanya. <laughs> Haa, uh, bermanan. Yang ke-nyan, matang surah khoyalak. Jadi, dengan model pakaian, dengan panjang ijazah, khoyalak, yang dah sarjih, matang dikabur. Yang yang gelarang. Kon diri bajai baru, kon diri tutup mata kaki. Karena orang niwut utup mata kaki. Dan ikan oleh Nabi SAW Pada menyatakan Fadilah tawadu' merendah diri Tengah berceritakan Fadilah tawadu' ke Nabi Ma zadallah abdan bi'afuin Illa insan, Betul? Ma hanya Hanan utamah Laya Allah Ta'ala akan tiru hamba Dengan kemaafan Melainkan iqzal Mentamahlah keagung, oh, kehebatan, kemegahan. Jadi kemegahan, kehebatan pada Si Hamba adalah dengan kemaafan. Betambah maaf, keampunan yang dia jadi hebat, jadi hebat. Kau negara-gara le pakaian. Yang perlu, bawa ujungnya. Wama tawadah ahadon ilallah illa rafaah Allah. Dan hana ditawadung oleh seseorang, kerana Allah melainkan gak angkat orangnya li Allah. Orang yang merendah diri kerana Allah, menghormati orang lain kerana Allah, Kerana Allah hanggebi ditanya pehebat rongko, ditanya merendah diri karenanya orang beriman. Maka hana ada pehebat rongko dengan orangnya. Nyan menyolaginya kejadian ji rafaah Allah. akan gak angkat orangnya. Jadi konu rum wadai diperendah perendah dro, maka rendah. Menyehana rendah wadai dah perendah dro, bagaimanapun dah perendah. Tanya galak rayu, wadai galak rayu, dah rayu dro, dah mau buat. Wadai dah mau buat dro tapi dia ingin yang bu yang instan. Nah. Begitu dah rayu rayu aju, nah ini kepuasan. Bapunya dah perendah, rayunya entri, baju-baju. Tapi pasti. Gadanya urung yang tawatungu merendah diri, memang hana lebih belum. Tapi baju-baju baju-baju Sabo saan urungnya nakkan mulia di mata urung rame. Dan jika buat bertahan, tapi urung yang pehebat loh pegahju, loh. Bukan cerita dengan loh. Yang kumusirka haju belum pahja, kutulung gap ini loh. Oh mana dengar lo urung. Kagum ji, ji hebat gadanya wajub urungnyaan hebat. Tapi singa lusa dengar baru lain. Aduh kau tengok cerapai Eh habat <laughs> <tut> uh, pikir bibi kakon Yang kali Aku Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Jadi Makanya Hanya Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Nabi Alayhi Salam Tuba Liman Tawada Fih Gairi Maskanah Bahagialah bagi orang yang tawaduk, pada bukan kehinaan. Orang yang ketawaduk, yang tawaduk dan nyanyan tidak membuat kehinaan, maka berbahagia bagi orang nyanyan. Ini yang maksud, tawaduk dan be sampai jadi kehinaan bagi agama. Ini yang maksud, syaghairi maskana. Maskana ini maknanya kehinaan, zulin. Jadi, Ketanya dalam bertawadu jangan sampai meremehkan agama, merendahkan agama. Arti gi? Ketanya orang beriman, tak tawadu bahawa orang hina beriman. Kesimpulan, kau yang merendahkan agama. Ketanya orang na ilmu, tawadu bahawa orang hina ilmu. Tak pernahi orang hina ilmu. Kata apa jatuh ilmu? Ina una tano na, na ilmu me hana harta, igop na harta hana ilmu me. Budoh deung ba merempok ngureung na harta ta cum dapat tepak geudih aja. Berarti? Tanyo sendiri yang ka peu lebih harta tapi jatuh ilmu me, nyen bahaya. Beudeh pegah geu yo ta wadum, ngi yo ta wadum, hawa ta wadum. Ngeu uron tena bejeh renaman ka nyoh huju tanom. I julak yo geudih, ha <melodik> Salah-salah julak mateh na hitem hole. Dia menarik. Tawadu' ke iu. Tapi, baik sampai menimbulkan maskanah. Kehinaan bagi agama. Nyant yang baik terjadi. Jadi, sesama mu'min, nyant. Memang tawadu' bahawa lebih nyant sebab so, urung iman. Pumuli'ah ju. Pumuli'ah ju. Bahawa jatuh. Dan Tapi, hanya jatuh. Wa'awahallah Danne wahyu liallaha ta'ala kepada Musa AS Nekun li Allah ban Nabi Musa, hanya sanya lun terimong sembahyang ureng yang ditawaduk oleh urengnya karena kebesaran lun. Walam yata'addam ala khalki dan hana'i perayuk dera, dia makhluk lun. Jadi, Allah yang lun terimong sembahyang adalah ureng yang jih merendahkan diri jih karena kebesaran lun. Yang tajuk uleh, tapeh hebat tanah. Yang kepuapu olahraga dan yang. Ataupun membesarkan, kita merendah untuk kebesaran Tuhan. Allah Maha Besar, kita maha Hina, maka boleh kita kudih buat Tanah. Dikih orang lain, banyak yang ada tim lagi. Jangankan tak berdua gedih kudih buat Tanah. Mereka ada kuih yang ada tim, kita pilih-pilih orang, kan? Sepa jara yang tak cung, sepa tuut yang tak cung. Ini kena pilih-pilih, kan? Kena saya merupakan orang yang tak cung tuut, tapi... Menumpok meruah, bicau doh, menumpok cerape, bicau doh. Encik kan lagi yang encik nampi lepileh Jadi jenauh peduo oleh kerdh batano, yang peken. Oh, karena kebesaran Tuhan. Karena kita melihat kebesaran Tuhan, maka kita merasakan bahawa kita nyu makhluk yang sangat hina, maka tak praktekkan adanya di dalam anggota kita Maka, Makar anggota yang paling mulia pun hmm, kerdh batano, tak tiga. Yang dengan tawadu karena kebesaran Tuhan. Kon dukui dukuinya olahraga. Kon dukui dukuinya mui. Jika baik dukui gop, dah dukui dedanya. Bujur dah dukui, heigop dah Tapi menolak begah hantas mayaunya hana dah dukui dukui. Dukui juga deh, yang hana terima on mayaum. Karena hana tawadu bagi kebesaran Tuhan. Yang kedua, walamya tanda mala halki dan ji hanai perairo dah terumahlu ulu. Hanya pun hebat, jih dengan makhluk makhluk yang lain. Karena yang lainnya makhluk dong Maka pekenjih merasakan dirinya hebat. Wa al zama al dan di pemula zama di pe tetap akan atijih akan takut keluar. Nyalom syarat kedermawang temayang urung yang di dalam hati gaknya selalu takut kepada Tuhan. Menyuhana merasa ya ke Tuhan aman-aman menteng. Yang hendak dream on tu Maya, enggak lombruk hatinya udah garajak dream on, cuma Allah Maha Pemurah ini, tu dream on berdaya tu Maya. Yang ada memburu, hanya lebih kecung sila Allah. Yang yang lagi yang hamjange tu Maya. Tetapi bener rasa khuf, khuf lamati baik ada kadoh, ikutuang luh, ikut dream on luh. Sehingga menyebabkan rasa ketakutan, hatinya selalu dalam memperbaiki diri. Ia kan lagi orang jauh beli yang nak rasa hana aman dari binaan buas. Ia yang biasa selamat. Waktu itu neng eh, tak eh hino nyontuk ia di mung menontak eh waktunya nanti nauli. Kibanda pegat tempat eh yang nerimu aman, nauli aman. Ia mihino tempat, hina nantu. Berasa kecil. Ia orang nak kuf, menontak kuf. Kenyang baru ke istirahat, wajib gerumpok tempat yang rasaji aman. Hai obe yang mungkin gemita aman hina dalam beli. Menzi keda nyaw semayang, menyohana rasa khuf menganggap semayang dia je kederimau Nya Allah. Nyahanan je nak perbaiki. Hai kederimau purnaman. Dunia ada semayang kalau tak ada Tapi menyuruh khuf sujud loh, kambutui lagi nyaw, atil loh, kambutui lagi nyaw. Bacaan itu tidak betul lagi, perbaiki-perbaiki. Jadi orang yang nakuh, sampai-sampai dalam perbaikan. Nyan menan, maka jih Hana getrimong semayang, menyekan orang yang tetap rasa khuf di dalam hati. Wa kataan lahar bi-zikri Dan jih di... Buah, oh, ditempuh dikoh uroh, bagaimana? Di ditempuh uroh, jihan Dijalani kehidupan dalam uroh, jihan dengan dikir, jihan dari bengoh sampai malam ora gede tiga tu nyan menjalani hidup dengan zikir zikir zikir kan putu daripada zikir. Dat maya haga yang lain nyan sibuk menpulai. Padahal di dalam buat, gedanyonya nyan nazikir di dalamnya. Jadi kata ana har bizikri. Kemudian waqaffa nafsahu anisya min ajli dan ditegah akan nafsunya daripada syahwat min ajli karna lur hanai bedrok syahwat oleh hawa gati popua be hai hai dai badat entu be hai gara-gara nyant lalok tanyo daripada zikir be hai da petruk hanan reda Allah ke tanyo nyanggakeun nah, ureung dipetkeun keinginan nafsu karena Allah yang bumenan jadi kan masalah hanapeng ngan hanapeng idanya dakeun ureung ati ye oh banai baju hanapeng cing hanapeng beuh han yang perlipukah, baik lagi nyan. Kita Hana tak hawa nafsu, Kan karna Hana peng, Kan karna Hana sanggup, Tetapi karna Allah. Kah. Dan kekali Nabi kita tanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Idha tawa ta'al abdullillah. Apabila merendah diri, si hamba karena Allah, Nisaaya ga angkat akannya oleh Allah, Ke langit yang ketujuh nya kepala lolong nangon di langit pagi karena ingin turun makna di urangyan akan geangkat derajat di Allah setinggi-tingginya makabih dunia langit lisanget kalau langit ketujuh gede saruan report yang betuk tujuh derajat yang tinggi jadi yang kena berah seorang yang merendah diri karena Allah maka urangnya geangkat derajat di Allah maka kita mensilkan ketinggian jih dengan langit yang ketujuh. Danikun oleh Nabi salam, innat tawadu'a la yasidul abda illa ruf'atan Sesungguh tawadu' hanya ditambah akan si hamba melainkan ketinggian. Tawadu'nya cuma untuk menambah ketinggian. Jadi kaliteral. Tanya merendah diri tapi yang terjadi, kond rendah, naik. Rendah, naik, rendah, naik. Nyamanan. Jadi kejadian ini sebalik. Eh. Kond watetapa terendah maka rendah. fatwa fatawadau. Maka tawadu'lah kamu, rahimahkumullah. Semoga gembih rahmat akan kamu oleh Allah. Wadi yang lain, nukun oleh Nabi SAW. Inna hu layu'jibuni. Ayyahmilar rajulu syai'ah fiyadihi.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 Hei, hayu, hebat tak, tak. Orang gemat sesuatu bak bakjara yang dengan gematnya, jadi hina pada hari. Tapi gemat. Tujuan, sangat terkabung. Mereka terkabung ke orang hebat. Bapak Manji bertanya orang hebat. Mereka tak apa-apa hebat dia. Mereka teruk bak... ...ungkut strategi ke dia. Hina. Tapi gedigi karena ya, hina nya menyada meungko urang dihina gemay gemai. hay po nu megero nya meh dikero mangat hina Kupu hina hay mangabeh kabo ha karena menyaurung de kabo merasakan dirinya hebat meny barangnyan gemat gedro nampak ge nyan hina sengaja gemat mangat bena dalam jiwa ali merasa dirinya hebat po hebat-hebat heh -hebat. megero drahan tapi meny mandum na Ungkut naurumah, silap naurumah, dumpu-dumpuah naa. Makin terik, makin ee aja juga deh. Nak sadar dahulu. Akhir ji, puput geram, nanti katanya. Ya, nyan ke Bukhaya Nabi, nyan yang mengherankan. Nyan yang hebat. Kabila. Ya, mpengkawai. Mpengkawai, benda nak pengurah. Orang geboh mpengkawai. Benda pengurah tak kan? Benda nak pengurah. Benda macam mana. Menyukasat memang, kita tanya perlambu raya. Mancara tak perayuk, darah ada mancara tak buat tu. Yang kan tak buat tu. Tapi orang tak kabur. Mancara tak kabur, cara halu. Nak kan? Cuma katanya, hana nyuhana perlu ada perayaan doh. Tapi wakit ni raya. Nya gua pegah nabi lagi nyan. Hana perlu yo gua pegah. Hana kekurangan. Uruh muda tu gua perendah doh. Kan karendah. Pukusah ada timnya yang perlu pegah. Nggak uruh mereka. Kan abih harta, mudah mah. Poyo. Tapi mereka nyuah ngam mudah mah. Uhana ada mudah mah. Nya ada hana mudah mah bergeran dia untuk putih buah hana mereka mudah harta. Kalih hana mereka hana agak mudah yang orang tawadumuk lagi, hanya terangkat. Memang perlahan sangat raya. Ketawadumuk itu, hanya Dan mereka bergerak untuk lakukan itu. Hanya ada hal yang tawadumuk itu. Tetapi memang kawan perlahan ke raya, hanya raya. Hakikat itu lagi beri. Haa, ini apa-apa baru teruk hakikat terkabuh. Kibar yang kena terkabuh. Pak Ji terkabuh, hanya hakikat. Nah, dekat syariat. syariah. Nah, tarikat. kabau <laughs> tarekatlah. Ya, gimana? Nyumpah katuh bahgi kat dekat Tapi dia baik dekat kabau. Ayara nafsahu fawqa ghairihi fi sifatil kamal. Dekat kabau adalah bahwa menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat kesempurnaan.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 dah betul ya. Jadi yang pertama menganggap dirinya lebih berbanding orang lain. Gara-gara kagak anggap draw lebih, maka hasil padanya oleh nafkah. Nafkah yang kebunoh. Uh, Tatu nyum draw ke karai, bunoh sempurna. Pun menol oleh dasarji. Malim luh menjis. Yan, yan merasakan dirinya lebih. Wateka kita merasakan lebih malim daripada God, lebih kaya daripada God, maka terjadi nafkah kemang bahu. Nangian nafkah, kemang aju, maji. Nyang kademin, kadu behdayo. Waharah, hatzah dan merasa nisyat kegemaran senang daripada ini sifat yang tercela. Padanya hanagot wal akidah dan ini anggapan aju. Dari menganggap diri kalu beh ...dari merasakan sempurna benar... ...ibudah tu ...nafkah dan hasahnya Keraya... ...dan ka uh, ...timbul... ...semangat... ...karena dirinya kalibah daripada kau. Walid alika... ...karena demikian... ...nequr li Nabi SAW... ...auzubika min nafhatil kibri Lun berlindung dengan rani Allah... ...daripada nafkah tegabuh. Yang kenyan... ...merasa besar ketika sempurna puno sebab kadang-kadang sempurnanya nah tapi baik sampai dari kesempurnaannya kita merasakan lebih dari gop you know kadang-kadang memang hai ba nah lebih bajuk daripada gop tapi gedanya baik pernah merasakan eh bahaya liusnya ndek long nafkahnya merasakan hai gedanyo ngogop merasakan ka lebih rayu gedanyo ngogop gara-gara kelebihan pada tabo sifat beno dan karena demikian, gelakai din lima duhum akan Sayidina Umar r.a an li aidan nas bada subuhhi untuk kultum sesudah subuh. Kuliah 7 menit. Hai aidan nas. Gelakai din aja Umar, na Umar Nabi din li ma yang subuh, deng berhabar nasihat dari gurunya. Nian, kagak kan? kan? Faqala, "Kun sayyidun Umar." La akhsia antan tafiqah hatta taplughah surayah. Baik. Nyaa menailepun. Baik. Ujrah Mahraun. Ja, Bagaimana? La akhsia. Lung takut bahawa kata hantu akan merasakan raya besar kalam udara sehingga sampai kata buat bintang surayah hantu. <laughs> hantu raya terukh langit kata hantu. Baik. Bagus tak raya hantu. Bahu buat bintang nya tanjeng wan nya ketika dah nah, orang Nyan, tula, orang. Nampah, tak ada pengahaba juga, na kesempatan ureng di ceramah bana bot rambai nyen tu ke di tane dulu ikel ureng inan patan pengahaba nya bagah dai turi mentu, <laughs> mentu, ni ana urang baik-baik hebat tu minan du dong ju kabutunya bagai turi nah ya. jadi sama dengan pu yang da pu buat yang perliatinya berbagai huru-huri, berhebat, berhayu juga. Ya. Jadi ini seluruhnya kemampuan katanya itu biar mendominasi. Jadi untuk mengenai itu lirih, oh bereh, bereh, bereh. Cara orang. Ya, untuk berbagai katanya lebih raya, untuk berbagai katanya meling. Kesimpulan dekat botik. Yang kenyang, terpaksa dia kerja kenyang, kan? Pu yang membuat ibadat juga, ni ibadat juga. Yang penting bagah histori, bagah terkenal, bagah lupa yang bagah menumpuk buat, dulu perlu kena target. Sebab target udik, udik yang lantunya untuk udik lantunya. Target udik lantunya untuk udik lantunya. Yang kerja pun dah buat, tataran harus kena. Kau penting. pentingnya. Padahal nak ada dengan bina akhirat dengan buat lagi-laginya. Nak ada yang penting itu Hinan Bupati Hinan, Puala Dinah Hinan, Urung Hayu-Hayu Lainah Hinan. boleh dapat diri tahu tu. Ya, mana-mana. Tidak ada luar tajuh pada saya. Ina Umar din, acara itu sebah, baik. Untuk ia ikh manyang bahu, kata teruk bintang suraya. <laughs> langit kepadu, bintang ketujuh. Baik duk bintang suraya. Untuk eh, bahu orang teruk langit ketujuh ni. Baik, apa yang Bek <six February> ah. <-CH1> dah nyawa. Bek aja, kan? Perbandingan dah berpandungan, bek Mana tak? Kenapa ada tak berkah, bek dah berkaburak? Penanggap dah kurang, bek dah berkaburak dah nyawa. bek galak dah nyawa. Dua burung dah nyawa. Lepas tu ikh, lah. Lepas tu ikh. Nyo tak berkah, nyo punya mandum. Patik tak kan? Nyo bek galak dah nyawa. Oh, sih, menyomandum kehana kala dekadunya. Nyomong-ngomong dah jauh kedai hana limi dah sabo. Menyomandum tak pikir ke akhirat. Mana man, saja anda tidak pikir menduman. <laughs> Tapi dah budoh dah nyom, dah puber, idap nyom, dah ceramah masih nah, lagi ada ceramahnya. Yang penceramah juta, yang lagi nyan enam limang daro. Sebab ada berceramah pihan nanti, udah orang ni kok? Nyerapnya begini, bec ada begini, muka ada buat tidak menyuruh motor, hanya dah terundunya, motor na, harta na, orang dega buat na, jumpa bentang na. Nyer dia teruk ada buat draw tu, tidak buat. Jadi be tentang menyotanya kalau beginian, nyer dasar gimana? Tidak dengar, gak gak gawat. Tanya ok ada tim, ada beberapa draw lagi nyan. Tapi bukan Dumurung lantunya lagi nyan. Di mana ada tim tu, bukan Dumurung. Maka walaupun kata bayang menyelong kalau lagi nyan. Berarti menyelong kalau lagi nyan, Mandumurung lantunya kalau lagi nyan. Apa lagi nyan? Hasbalung orang beremburu lantunya. Menyelong hana liat kabo. Dia hana liat orang kabo lantunya. Patrinya contoh kalau tahu tu hana liat orang kabo. Nya menyelong kalung tim hana mitadunya. Marinkan orang yang田us biang kena berdi mana Rung ke dunia. Maksudnya, el liquidity ialah ini saiba di mana Grove Ab queเทiar dunia. plasma annah yang cara Buka Rung la CNS Encik dari tanah berjalan izau immangacal intiata NYA juga adalah Nagara kehidupan dunia mereka itu kehidupan itu kan. Tujuh bangun yang bertanya data bagimu seperti bahawa kepada orang yang bernama kita, มah itu sebagai orang yang tentu survived. or memulai tentang jugpot Google Arab- بتstaun adalah mana-mana berjalan denganiamo- derive barung yang neger fahamnya degli hati 90. Nyak sabar ingin Kerana mengguh linguistic hubungan, ialah ia mendengar Kemudian ini nafkah pun no, merasa besar pun no. merasa lebih rayu daripada anda. Lagi cangguk, kaya pasu angin, no, kaya ajis. Kemudian ini nafkah, merasa dirinya besar, terjadi daripadanya oleh beberapa perbuatan pada zahir. Ya. Ini akan muncul luar. Jadi, eh, di dalam mana pun. Pun kita tak tunjuk bahawa saya nak sifat yang sempurna. Tak banding dengan saya, saya sempurna. Bak Cara kita tanya Kaya kita tanya dengan Saleh kita tanya dengan Setelah merasakan, yan, timbullah nafkah. Bahawa kita tanya lebih raya, lebih hayu daripada kak. Lihatnya ibadah itu perbuatan pada akhirnya. Kau lelah mati, kaiti biar keluar. Kau lelah ijab no kaiteru, kaiteru bata noh. Ijab kamroh roh bata noh. Malu, pupuh yang timbul luah ya gara-gara nafkahnya. Watte tajantong, tajantong tarafu fil majalis. Contoh, contoh je manyang pada tempat berbaduk, yang baduk dia menyang. Karna kita nyokar ayo, 112 lehan denggak. Sebab tepi duduk kursi taban mandu. kata deng-deng. Ten tu biang aku, lebarakan. ada duduk, hana ada duduk. Sebab late kedanyo, menyang kursi tabang urang inti. <laughs> hidup duduk kursi, tabah kursi ur lain. hendak tahu sehari so, ni kita nyombu bedalah kursi tabah, hamp lain beda warna biji gerd. <laughs> alnya jangan gerd ni kita nyombunah tarung, nampah jual. pokok ibet tabah ngengau, ni yang kaji kentarafok pada majelis. kita menginginkan tempat dua kita nyombu lebih banyak daripada gop. nyomb afal pada dahir. Yang kedua, takad dum Terdepan pada jalan. Nyo dajak. Be sampi nai jagau ke danyo. Tanyalah yang paling depan. Orang lain ikut ikut. Nyo ka nampak pada zahir. Tekabu dayonyan ka muncul luar. Anda timli ja ikut go. Tetap gadanyo ber yang paling depan. Wa nadru bi aini dan memandang dengan pandangan kehinaan dan marah apabila tidak dimulakan dengan salam. Dia merempak dengan hanai hanya bitalium jih bawa aku bertanya. Nampaknya kau bawa aku bertanya. Bantu aku bertanya. Assalamualaikum. Aku Nyan baru betul. Betulah, betulah, betulah. Tapi punya hanya bitalium, saya yang bitalium mak jih. Tidak apa sih gampang ayam. Hai, itu bitalium belum. Nyan kaduh luar. Nyan tekabur kaitu biar luar. Ka melihat hina dan bengeh ke urang yang tidak memulai salam ke dunia maka sara fi hawa ijihi dan taksir gopnya pada haja ijihi hana hana dipupunoh haja ijihi lagi hana hana dipetro Keinginan inginan denyo mana oh ma tuoh mai berah nte oh mantruk de ngelong lagi nyikun tuoh den melong berlekan ubah-gubah juga nyen taksir Bengeh. den gog watang di dan taksir gop pada ta'zim denyo hana gog di ta'zim Bengeh tu. Nyantekaboh, kadih uluah. Kemudian, wayah meluhu dan dipengaruhi le nafkah puno akannya urung tekaboh diatuh bahawa benci apabila dinasihatkan akan dia. Menyata nasihat. Nyant benda-benda ni. Haa, apa yang Ya. Apa yang pegah? avoid ada buang jangan. Jadi gedenya hana merasa nyaman ke dikadi na sehat. Pakon karena gedenya menganggap lebih raik badadi. Tapi menyuruh diate gedenya yang hana patakoh le dukan nasihatnya nda dengar. Tetapi menyuruh yang tak anggap le gedenya rendah pun hana da dengar. Padahal kadang-kadang nasihat gobnya betoi. Yaun keu begahak longan. Duh tun aku begit. Di blotun momlatun trek aku duo alam daya. Pue berah yang kenau. Jadi pada hari kadang-kadang walaupun trip udahnya nak kelebihan mak jawab sih. Anda mienya handen teh aji. Si. Irum po si pupu jejinya, si, ihaner rumpo ireng. Pada ya rumpok, Bata, pegah wadanya, karena kita nyu tanggap jejih rehen ina apa nak? Jejih di bawah kita nyu, maka kita merasa tidak nyaman. Pada ya nasehat ya, bi sesuatu kita nyu nya hanya nyaman daleh. Yan juga gara-gara po nakkah Wahyu anifu idah wanda wala dan kasar ia apabila memberi nasihat dan mengajar orang lain. Mereka berono gob gatha sebab tanya lebih gak ubud maka gatha keru. Mereka berono tanya bengi. Wahyajihadul hak idah nazarah dan mengingkari akan kebenaran apabila dia gemenazarah. Tegedina menazarah nampak kebenaran dari gob tak ingkar hendak dapateh. Makan sebab gob pegah akan han menang buyang tanyo pegah masalah betul ibu dodoh bile pakak lagai tanyo pegah pakak han diri tringom lai orang pakak ngite nyotrek kebenaran alasan han nalik ke abih hai sip dali megop adung katalu deh tapi panena nanana bua pegah kakannya nyan juga didasari de sifat de kambuh wayanduru ilal ammah Kaan Nahu yang dulu ilal hamir dan melihat ia kepada orang awam, orang hana ilmean seolah-olahnya itu melihat kepada kelude. Tiada orang yang kelude metadu. Kelude kelude bangai nandung. Nah, ya, dunan bro ayuh. Karena kan binatang yang boleh bangai kelude. Mau orang awam ke orang hana ilmean? Karena kita nyaman katakan, boleh anggap bro lebih. Maka pandangan ke orang awam persih Lagi tak ada kelude tentang metadu. Kau nuri orang dulu tak ada kelude tentang. Ta yang juga af'al perbuatan yang nampak uluwa disebabkan oleh dikabur. Maka cukup rusak je. Dasar repat bercut di dalam saja. Tapi efek anda -e, bertuh uluwa cukup jai. Wa inna innama uddimal kibaru kiburu, hatta la yadukulal jannah mangkana fi qalbihi miskalud min fi anna tahtahu salah satu anwa minal khaba'is adimah. Dan hanya hanya dibesar-besarkan akan urusan tekabu. Sehingga hantamong surga, seseorang yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada tekabu. Seberat zarah, zarahnya berdua. Uruang yang na tekabu, ube dum ghehon doi lam ati uruangnya. Sampai kepegah hantamong surga, maka berat hati. Ini orang-orang yang lebih-lebih tak pegah mamia dekabo na biberutah homla yang benar dekabo biji kematalah yang beratah bakal kubrat berat lagi nyan karena di bawahnya dekabo na dikandung lebih model daripada yang brok-brok yang rayu jih rubut di yukyi leboh keburukan yang paling brok-brok di yuk dekabunya jadi baik ada pikir dia dae jih rubut tangtang ana matalah yang ubur takkan lelak gahon dari ji, dari ji gahon. Dekabu yang berat urusan. Nampaknya galak keraya tagai, bungeh gegop dihanyu puja tertagai nyant tagai. Tetapi kon di balik dekabu terkandung lebih keburukan yang sangat rayai. Terle, awaluhah salah satunya le, sesungguhnya dekabu itu munasah. Merupah-rupah akan Allah Ta'ala pada khususiyat sifatnya Allah. Tengah tak merupah sifat khususiyat Allah. Sebab, kali anda berkali-kali ikut. Yang sabang dengan nafkah, apa ni? Azamah nafkah, kebesaran. Azamah dan kebesaran sifat Allah. Tak rupah. Tanya benar-benar. Bentuk-bentuknya pun tak yang sama ada. Dalaknya. Uluhiyah. Al-Uluhiyah, Tuhan. Yang kenyang Fir'aun. Fir'aun pun ni jih raja, jih raja, berkuasa, makin terip, makin terip. Akhir jih, anna rabdukumul a'la. Kayak ikh eh, badingkan uluhiyah Ni mana sih? Awal jih, katanya, azamah, merasa dirinya besar. Dan katanya, kibria merasa katanya sangat sempurna. Tapi akhirnya, akan tak si seput ketuhanan. Kerana bermula sifat kibriya, pakaiannya Allah. Sebagaimana yang kandekul ya Allah Ta'ala, fa'innal aq. Nah, sebagaimana yang kandekul yang kandekul ya Allah Ta'ala, yang kandekul ya Allah Ta'ala. Fa'innal la taliku illa bih. Kerana kebesaran tidak layak melainkan dengannya Allah. Wa min aina talikul aq.amah bil amdi dhalil ladhi la yamliku min amri nafsih syai'an fadlan an amri ghairih. Bagaimana dari mana layak kebesarannya dengan si hamba yang hina yang tidak memiliki daripada urusan dirinya akan sesuatu lebih-lebih daripada urusan orang lain. Gad nyonya hamba yang hina yang jangankan urusan, gau, urusan, roh, dan hai, urusan gol urusan roda hai urusan kalau ada berkah benua jangan benua roh. Wadai dua aduh dua roda orangnya hai pikir ada berkah yang dumnan benar bangai tu. Masalah pribadi tak dalam peruat. Kada, si dia hilangkan sendiri. Oh, takpakah? Hilang pergaduh-gaduh. Banyak rakyat, apa jauh bu? Eh, baiklah, katulah mak Padahal bu, makhluk yang mati, kan makhluk hidup. Tetapi katanya, untuk pergaduh dia, baiklah, dulu mak bu. Dan di bu, tu benar-benar yang nak sanggup si, kerana bu lebih bangai daripada katanya. Jadi, nyanyanyan kehinaan kita nyo hamba. Tidak memiliki urusan pribadi kita nyo, hana pada jara kita nyo. Tro kita nyo, hana pada jara kita nyo. Kaya kita nyo, hana pada jara kita nyo. Bahagia kita nyo, hana pada jara kita nyo. Memandung pada Allah. Kita nyo cuma berusaha mula Jadi menyodungnan kehinaan kita nyo. Part jiduk sifat kebesaran. Sedangkan Allah hana perleh kegauh. Seluruh urusan kembali kepada Allah. Allah yang atur. Maka Allah lah yang wajar, mensifat dengan sifat kebesaran. Tetapi dalam katanya, hana layak tak mensifat dengan sifat kebesaran, kita tanya tengok tak peraihidrawa tu. Nya kena ikan dikabur. Men kan wajar. Wartaga puberat masalah dikabur. Kerana kita tanya tengok tak merupah-rupah dengan Allah. Sifat kebesaran Allah dan nak cokh kita ini adalah hal yang paling berat pada kamu. Yang kedua, bahwa dipengaruhi akannya seseorang, dia ada ingkar kebenaran. Nyom orang yang bertanya orang yang bertanya. Ini orang bertanya untuk satu saat kebenaran akan dihantar Ketika muncul dari Gop. gob yang penggah kebenaran. Ini adalah hal karena kadang benar. Terkabuk, merasakan raya ada je kebenaran berdari itu. Maka tak kebenaran. Ia menerikah kau. Nyambi bengis bertanya. Heeh? Tidak, oh, murah tak? Ia menerikah kan, ah. Ia kau, roi. Ibadat kau, heeh? Salih tak? Oh, kau je pui pegawai kau. Kan mandu, padahal saleh ibadat kau, tak salah. Tapi, salah. Kerana kau nak tanya apa bubuk. Kalau dah bubuk, baru butuh. Nyok, nyok, nyok, nyok, butuh. <laughs> Nyantuk gara-gara tekabur. Jadi efek daripada tekabur adalah juhdul hak, Mengingkari kebenaran apabila timbul dari orang lain. Apabila muncul dari orang lain. Wazdiraul khalki. Dan menghinakan makhluk. Menyokutnya, tekabur, yang timbul adalah pehina makhluk. Ureng yang mandung hina di mata kita. Sebab yang lebih, tanyo tagai gajiru. Lain hana. Nekun oleh Nabi SAW pada menyatakan tekabu al kibru man safiha al-Haqq. Tekabu adalah ureng yang menolak kebenaran. Safiha makna maknadro ji jahil. Ureng hanya turi kebenaran. Padahailah mati turi. Tapi bantah. Ipegah kanan butuhi. Ini gara-gara dikabuh. Jadi kebenaran yang ditubi at-bakgob dia akan ditulak. Yang kedua وَرَمَصَنْ nas Dan diperhina akan manusia. Maman yang katanya urun tawadduk pandai nak terperhina urun. Barang kata-kata. Kata, God mendung juga. Apa Allah mendungnya. Nak kelebihan mendung juga bila Allah lebih bajih Sabah, lebih tnyang Sabah. Tu tahu si nyaman. Jadi kan langsung tak pandang hina ke ger. Tapi menyedekabuh langsung memandang orang lain hina. Wal amfah minal haq ta'aliku baba saadah dan wayah menolak. Hah? membangga diri daripada kebenaran yang sehingga kebenaran benar, -benar tak tolak, ta'liqu bab dikunci akan pintu kebahagiaan. Kedanya menyangkata na kebenaran bagak tak tolak, ...tapi hebat dere tu hana tatuang, nyoe efek di pintu kebahagiaan tertutup. Jadi kita dalam berok lebih tabe jua nya, sebab urupga hana leik katanya. nya. Na ta cok sikap salah, naye perag aku. Bogo -oh, dia perag katanya, puin kan, beraka nandu mai urun lai di perag. Na yang perlu nasihat, ada yang perlu nasihat. Ada yang bertanya orang. Tetapi dia bertanya orang menerima menerima nasihat orang lain. Dia tidak kebenaran dari orang lain. Tapi dia salah, dia tidak menerima orang, ya? oh, ya, orang yang tegur. Saya pukar. Pukar yang pukar. Pukar yang pukar. Oh, saya silap. Saya silap, Itu je pegah oleh orang yang bertanya orang lain. Tetapi dia terkabur punoh di dalam. Haba Gop kan mandum. Yang anda pun harap leh, ketanya merupak kebahagiaan. Mandu mura haitim. Kan yeh, boi, hai murusan. But, teruk benar pun anda pegah, kan mandu muntui dah badannya, kan ti. Ma mena bangunan ke diraihan. Ya, benar pandangan kau. Jadi, maka juga pegah, amfah. Daripada kebenaran, digunci pintu kebahagiaan. Wakanda. Dan demikian juga istihaqar makhluk. Purno, uh, yang ditimbulkan daripada dekabo adalah puhinah makhluk. Sebahagiaan mereka itu ulama. Sesungguh Allah Ta'ala khafa'a salasan fi thalathin. Gethom leh perkara. Di dalam leh perkara. Ya. Nah leh perkara yang bertanya perlu tanyaan, Tapi saya tahu, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya kenal lagi puah Bapak Tepfi yang acara yang pasal da, <laughs> dalam yang saya yang saya dah pilih. Di dalamnya, saya nak nak unci mata. Nak unci mata, saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk, saya nak tunjuk, saya nak unci mata, saya kerupuk di dalam. Aruh, maka noh. Jadi, ni disembunyikan. Jadi, Allah Ta'ala nak sembunyikan leh perkara di dalam leh perkara. Yang pertama, khaba'a ridhahu fi ta'atihi. Nathom Allah akan ridhanya Allah di ta dalam ta'atnya Allah. Ni dalam ta'at yang tak puduk dan tak buat di dalamnya ada keredhaan Allah. Tapi yang tahu, pu semayang wajib pu semayang sunat pu sedekah pu tulung gap pu merate pu tasbih ngentoh rida Allah hanadente makaji watte da dengu pu cerita ide mulai watte igalalat di aping Dawud pula hanar baru nganyam merumpok rida Allah selesai mandung yang berida Allah sona dia boleh rida Allah mun ya Allah kariza pula bidaya lagi okay, kita kata, rida orang kaya. Dia rida orang kaya, kenapa boleh buka usaha lho? Saya nak Bukan berkening <laughs> kaya. Orang kaya yang saya nak cakap, kata-kata. Kenapa? Bukan rida orang kaya. Duduk-duk ke rada. Kenapa dapat berhubungan? Dia rida Allah di daripada, surga kesal ku. Kemudian bi orang pengeh Allah. Orang rida oleh Allah. Tetapi rida Allahnya di banjarat daripada. Gesal Allah, Allah di dalam seluruh taat. Walaupun kadang-kadang ubur. Sebabawahi empat. Ba'pegah nama Allah a'raful ma ma'arif. Nama Allah adalah isim yang paling marifah daripada seluruh isim marifah. Nganyan merupakan rida Allah. Jadi, hana dentei, ya tanyan. Oilung, bubut yang bubut-bubut mentang. Maka denteilah ubutnya. Hana hidup latarayut. Kadang hidup latarayut. Nyo ke mana? Gutham rida Allah di dalam ta'an Allah. Jadi, hana ternyata mana haji. Dan anak teman-teman lagi gusom leh la tu kadar minyak gubegah jauh leh tu kadarnya malam tu jumlah ramadan, yang malamnya tempatnya orang ibadat malam tengah tengah andung reum. Anak saya ibadat ni, heh bukakkan kiri pulaman. khabir kita terusai masalah. Kiri cok jeda, kiri anjur cok jeda. Mak caj yang kau gubegah, gubegah hai sang, pak caj caj sang badip loh yang ke okay. urang dia dirumpok hinan kamu nak menang -menan, tang, tang tang tang memang hanji hanji pede nyan memang dirahasiakan supaya urang mencari keredaannya dengan melakukan seluruh taat nyan menan apegah de be menan ada mede kan, kan? ge pede haju supaya tanyanya mandum taman surga be menan na emang Baik payah ta'at, ta'at muntaboh haju, gerizah haju oleh Allah. Mendun <tipun>, lagi apa kat? Menyuruhkan juga Tapi yang kekauan lagi nyahan. Lagi dalam dunia nyoh, wate ta'utaha, hek ta'pubut ilim, menumpuk labah rugo, ini, ruguh ini. Minta akhirat lagi nyancit. Taban mendun. Jadi, gerizong meriza Allah, di dalam ta'atnya Allah. Maka puput ta'at dengan ma mendun. Menyamanan, falatahkiranna syai'an minhah. Maka baik kata anggap remeh. ...akan sesuatu daripadanya. Tak. Lepas tak mengapa Ibadat ubud nampu, eh, danyo, malam, dah nampak. Eh, tanya. Malam, mereka punuh dari ibadat. Pada tu, Pak Meradik, Pak Rumah Khawri, tu, tu, tu, tu, tu. Ha, eh, wakil. Duduk tu, tu. Eh, ha, Eh, berkelam ibadat, tanya. Rupa kan, Hana di malam bangga. Orang, kan, pakajah baru meninggal. Terut kan. Ha, sama dia, baju, gara, toh, hanatai, Hai, puh, hanan, nuka, nuka. ha, baca. Ta'i, yang kera. Hana tak duduk. Ha, apa, Hana nak ke? nama dia Na, malah <laughs> dia, emang ga. Hana ni ente, yang ingin ngan ngenek hidup ridha Allah. Bayan ada jelok de nyan. Je yang kahik ada bubut yang kata harap, -harap kahana. Bagi kon medari betah. Menyang manang be kada apa hina, be anggap remeh akan sesuatu daripada nya Mudah-mudahan ridha Allah ada padanya. Kadang yang ingin hidup ridha Allah kada boa. Yang kedua, waqafa asu taufi maksiatihi dan gatho maksi uh, bungihnya Allah pada maksiatnya Allah. Bungih Allah katanya tersembunyi di dalam seluruh perbuatan maksiat yang kagelarangnya. Ngainan na bungih. Yang, yang to hormat, hanrente makata guna kan, urung bua maksi. Ada ka mah kada mah surga. Urang lain ibubut ibu maksiatnya sih tapi kada mah neraka. Ukanya benar nih gaji. Bengi Allah tu som, hana ada Pajan bengi Allah, baca maksiat tu dan pekan sampai bengi. Sebab kadang-kadang kan dalam hal yang bacutnya, hinan na yang berat dalam hubungannya na yang berat. Maka jih kali bengi hinan menyemenan, karena tersembunyi marah Allah di dalam maksiat Allah. Maka jangan engkau anggap remeh akan sesuatu daripadanya maksiat. Sakiratan yang uber adapun walaupun uber nah walau hana ada kedina walau uber kedai ada uber datan masih er, beda premai hana den te tabgahlah menyambi hanjir ale menyambi online ponte ulang ke amna Nah, aku buat. Tapi dah lupa, Hannah kan? Urusnya mon. Tena tak boleh lampu kan? Na ba drian, na ba menggihi dalamnya, na ba omplam. Apa-apa kan? Tapi puang dengan gula. Di mana yang jitu pengen dapat gula? Hannah tenten, banyak jadi karena hana mendentik. Gelarang mendung. Tetapi yang mengingat Allah ke yang kadang-kadang gara-gara saboh nyobutnya. Tapi ketika hana mendengar, hana mendengar saboh. Karena hana dapat. Saban lagi penuh. Lagi keuntungan hana mendentik. Penyakit juga hana mendentik ninakan kan tanang lebur pusuba lebur kan deke gula apa gara-gara ledak jejak takak tapi si pulak ni lebih la lo mana sakit lo tau rajau <laughs> kena banjir si? oh kon gara-garanya gara-gara pejuang omblang duru mekat omblang dia urang pejuang omblang mana awak <laughs> Jadi sehingga kan sang sang mau kan, kan tapi tiba nanti memandungnyo tapi yang jid kebut yang betul-betul membahayakan, hanya <tuh> <dan kawannya. tuh> ada cerita dengan kawan-kawan. Lagi-lagi, pernah ada anak berkah. Anak berkah, tak kebah, sabah kan tau. Menyut nazar tuh, buah, buat kelarang. Tak berkah, tak berkah. Ya, yang beritahu Allah, yang lain, <tuh> pada depu, Pak, dah depu Ya, dah beritahu, memang tak. Takatlah yang jid, dah berkah, sabah kan tau. Tak berkah, sabah kan tau. Masih, anak berkah, sabah Eh, buat minum. Takkan <tuh> ke. <-tuh> yang kele oh, fa la'anallahu fiha maka mudah-mudahan marah Allah taala berada pada saboh dosa ubudnya. kedua yang kele wahaba wilayatuhu fi ibadihi dan ghasom liallah akan walinya Allah di dalam segala hamba-Nya Allah ni dari seluruh hamba Allah nang kawannya na waliullah mian men jangan kamu hinakan akan seseorang daripada mereka itu mudah-mudahan ureungnya waliullah kadang Kah ada puai dia kan? Entah wali Allah. Yang kawan tanya dua, kadang-kadang kawan tanya ini nak wali Allah terus. Kah ada puai dia? Pah dah pulau ulok terus urung kenang bawa Allah. Dia kebud cikau heru cikau jenauh dinamik. Tahu ini ada piket bukan terus urung keheru abah. Ken kau tak kurno? Mana yang nak kurni? Kurni tiga bangai. Uh tiga bangai, hii tiga bangai. Pada hanya wali Ya menan. Kan Uis al kurni kibah kena. Mana pak heru dapat ina, pudra kejadiannya tu. Maknadihana tentenyan. Jadi ridha Allah di dalam taat, hana daturi. Bengih Allah di dalam makziz juga hana daturi. Walilah di antara hamba Allah, na walilah lengkawannya. Daturi yang hana. Sebab boleh menyoh pandangan kita nyajina, no, mulia urung kan bapa kain kan? Tapi mulia urung kan bapa kain. Dengan kendaraan, dengan terkenal, dengan tanpa mulia orang. Sedangkan sifat waliullah, hanya menggabungkan ke pakaian, hanya kendaraan kenderaan lagak, hanya menggabungkan terkenal, tak perhina. Jadi sama dengan kita tanya, yang perhina yang waliullah, tak perhina yang waliullah. Menyamanan saja. Tambah mendung. Hanya oh, ada ruang yang kita tanya. Sebab Allah tempuh dia, tempuh dia, tempuh dia, tempuh wali Allah, di dalam hamba-hamba Allah yang hanadakduri, dan yang. Yang kelehi, ayyahula bainahu wa bainah jami'il akhlakil mahmudah. Yang kelehi, alasan tekabohnya hanagad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 Karena urung yang dek tidak sanggup bahwa mencintai bagi manusia akan sesuatu yang ge bagi dirinya. Gak nyen gak anggak lebih hebat, go bangai. Panen mungkin ge cinta aku urang mangai bersaban ge cinta aku urang jarang. Ge nyen gak anggak malem, jahil. Panen mungkin ge cinta aku urang jahil le ge cinta aku urang malem. Jadi begitu kita nyokat anggap drow terlebih daripada Gop, maka cinta kita nyok lebih tinggi daripada cinta ke Gop. Sedangkan dalam hadis kan layuk minua hadukum hatayuk hidba ali ahih ma yuk hidba nafsi kita harus mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Menginginkan bapak orang lain sebagai sesuatu yang tak inginkan bapak drow. Nampak kita nyok ada kabul, karayuk gobnya hina, mungkin tim sama ada yang kagak doro terpuji tabo. Yang kedua, walaikuduru alat tawadu dan yang hana sanggup merendah diri? Kan mungkin tawadu umpat pangandekabo. Teka bo merasakan diri yang hebat daripada gok. Tawadu adalah membesarkan orang lain merendahkan diri tanya. Menyukarkan dekabo tawadu ahitimnali. Wala tarkil, amfah dan hana sanggup lom, diatur meninggalkan amfah. Betul rupak? Bangga diri. Jadi, meninggalkan sifat membanggakan diri, hanya sanggup. Kerana kita tahu, kau anggap diri lebih, pandai mungkin tak sifatnya. Dan, meninggalkan dengki. Hai boleh? Dengkinya tetapnya apa kita tahu. Kerana kita yang dapat perayuk diri, wantai duh rayuk kau. Ego kau ni perayuk, duh rayuk kau. Bama haji tak perayuk, kita malih. Bukan, kita dengar surah kau, mengalahkan surah kita. Putra adalah empat lumai. na na lae di ateh depoh bagaimana kaje ke dengki wal ghadab bengih wa ha'i tak kalahkan kau, bengih dan tidak kuasa ia di ateh menekankan marah orang dek hai ge sifat marah dan ala luthfi finushi dan hana sanggup genya di lemah lembut pada nasihat mode nasihat tetap kasar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 jadi antara akhlak tercela dengan terpuji, akhlak tercela terpaksa apa harus pakai. Akai bro nian terpaksa apa tanggung memang dendum lagi denyo. Kadang-kadang terkabu. Akhlak bro terpaksa apa dak selamat tinggal. Jangko menganga nungka. Kadang-kadang terkabu. Mendundum nan efek. Kimenjarah nan bro Ditarik seluruh akhlak yang tercela dan dikubah mamendung akhlak yang terpuji. Ya amnal kadiyan Allah.